di bulan Mei tahun 2021, selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan selengkap rekon di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karya pekerjaan selengkap rekon di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara selengkap rekon di bulan Mei tahun 2021.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 Secara umumnya, pipe of offshore itu diartikan mendapatkan kesehatan yang menurun, ataupun pandai melihat situasi dan kondisi di saat semuanya sedang terganggu. Dan di sini menggambarkan, untuk kesehatan seorang Capricorn di bulan Mei tahun 2021, kesehatannya mengalami sedikit penurunan, yang dimana di sini dikarenakan seorang Capricorn terlalu memaksakan diri di dalam bekerja, terlalu memaksakan diri di dalam bertindak, dan terlalu memaksakan diri untuk mengurangi waktu istirahat. Namun, di sini seorang Capricorn pandai melihat seseorang pandai melihat situasi dan kondisi untuk mengambil tindakan, di mana di sini memanfaatkan orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Dan untuk support energinya, adalah Kenaik opsi secara umumnya. Kenaik opsi itu diartikan seseorang yang usianya di bawah tahun, seseorang yang sudah dewasa, dan seseorang yang lebih dekat dengan Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Capricorn akan menurun di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang Capricorn terlalu memaksakan diri dalam bekerja, dan di sini seorang Capricorn meminta bantuan kepada seseorang yang disimulkan dengan kenaikan offshore untuk melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kesehatan Capricorn sendiri di bulan Mei tahun 2021, dan untuk kartu kesimpulannya adalah Death secara umumnya date itu diartikan transformasi kehidupan perubahan kehidupan dan jika kartu date kita gabungkan dengan kesehatan seorang Capricorn disini menggambarkan kesehatan seorang Capricorn akan mulai membaik di bulan Mei tahun 2021 yang dimana di sini seorang Capricorn meminta bantuan kepada seseorang kenaik offshore ataupun orang terdekat Capricorn sendiri untuk melakukan aktivitas sehari-harinya dan untuk kartu keuangannya adalah Hai suhu pentakel ataupun Dua poin cara umumnya tuh kontakkan itu diartikan proses kestabilan dan proses stabil, dan di sini ingin mengambil satu langkah untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Capricorn di bulan Mei tahun 2021 berada di dalam proses stabil, proses kestabilan yang dimana di sini seorang Capricorn ingin mengambil satu langkah yang akan lebih bagus, yang akan menunjang keuangan kehidupan finansialnya, lebih bagus di bulan Mei tahun 2021. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Capricorn akan membuka suatu usaha yang dimana di sini dalam bentuk usaha tambahan untuk memperjuangkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Page of Swords. Secara umumnya Page of Swords itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan keuangan seorang Capricorn di bulan Mei tahun 2021 berada dalam proses stabil, proses kestabilan yang dimana juga di sini seorang Capricorn ingin mengambil satu langkah. Yang dimana tujuannya untuk meningkatkan keuangan lebih bagus di bulan Mei tahun 2021, yang dimana juga tujuannya untuk membahagiakan seorang anak, dan di sini seorang anak akan mendoakan seorang Capricorn untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi, dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Capricorn akan membuka suatu usaha lagi, yang dimana tujuannya untuk membahagiakan seorang anak dan membahagiakan keluarga Capricorn sendiri. Dan jika Capricorn dan kita gabungkan dengan keuangan seorang Capricorn, di sini menggambarkan... Perubahan keuangan, transformasi keuangan akan dirasakan oleh seorang Capricorn di bulan Mei, yang dimana mana di sini digambarkan seorang Capricorn akan mengambil satu langkah, yaitu dalam bentuk membuka usaha tambahan, yang tujuannya untuk membahagiakan seorang anak, membahagiakan keluarga, dan di sini seorang Capricorn akan mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak, serta dari keluarga Capricorn sendiri. Dan untuk kartu, kartu pekerjaannya adalah Eight OF ONE ataupun delapan tongkat. Secara umumnya ekopan itu diaktifkan, tetap tekuni, tetap disiplin, tetap jalani pekerjaan yang ada dan biarkan waktu yang menjawab hasilnya. Dan di sini menggambarkan kepada karir pekerjaan seorang Capricorn di bulan Mei tahun 2021, karirnya tidak akan mengalami perubahan, tidak akan mengalami peningkatan penurunan. Namun di sini disarankan kepada seorang Capricorn, baiknya fokus, disiplin dan tekuni pekerjaan yang ada saat ini dan biarkan waktu yang menjawab segalanya di sini dikatakan biarkan waktu menjawab segalanya adalah Biarkan waktu yang menentukan Keuangan kehidupan akan lebih bagus lagi Namun disini disarankan juga kepada seorang Capricorn Baiknya membuka usaha tambahan di bulan Mei tahun 2021 yang Dimana bisa mendongkrak kehidupan keuangan lebih bagus lagi Dan untuk support energinya adalah King of One Secara umumnya King of One itu diartikan Seseorang yang sudah matang pikirannya Seseorang yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Capricorn sendiri, dan di sini menggambarkan, dari pekerjaan seorang Capricorn tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Mei tahun 2021. Namun di sini dijalankan kepada seorang Capricorn, baiknya fokus, disiplin, jalan ditekuni, serta buka usaha yang baru, yang dimana di sini dapat menentang kehidupan keuangan lebih bagus lagi, yang didukung penuh oleh seseorang, terdekat Capricorn sendiri orang tua Capricorn sendiri serta sahabat-sahabat Capricorn sendiri dan jika kaktudet kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Capricorn di sini menggambarkan transformasi kehidupan perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Capricorn di bulan Mei tahun 2021 di dalam kategori karir apabila di sini seorang Capricorn sudah tekun disiplin dan sudah membuka usaha yang baru untuk mendongkrak kehidupan yang didukung penuh oleh sahabat serta orang tua Capricorn sendiri dan untuk hubungan asmaranya adalah Six of Cups ataupun 6 piala Secara umumnya Six of Cups itu diartikan terbuka dan suka berbagi pengalaman kepada orang lain Suka berbagi cerita kepada orang lain Suka berbagi pengalaman kepada pasangan Suka berbagi cerita kepada pasangan Terbuka kepada pasangan Jujur kepada pasangan Dan disini menggambarkan Hubungan asmara seorang Capricorn akan lebih bagus, akan lebih indah, akan lebih bahagia, akan lebih romantis. Yang dimana di sini disarankan kepada seorang Capricorn, baiknya lebih terbuka, lebih jujur kepada seorang pasangan, suka berbagi cerita, suka berbagi pengalaman. Yang dimana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya, dan di sini seorang pasangan akan memberikan respon yang positif kepada tindakan Capricorn sendiri. Yang dimana di sini akan berdampak positif tercipta keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara di bulan Mei tahun 2021, dan untuk support energinya adalah queen of pentacle. Secara umumnya queen of pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, dan dalam kategori ini digambarkan seorang pasangan Capricorn sendiri, dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Capricorn di bulan Mei tahun 2021 akan berada di dalam kategori kebahagiaan keharmonisan yang dimana di sini disarankan seorang Capricorn lebih terbuka dan suka berbagi cerita suka berbagi pengalaman kepada pasangan yang dimana pasangan di sini sebagai Queen of Pentacle akan merespons serta menanggapi secara positif atas tindakan Capricorn tersebut dan jika kudet kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Capricorn di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan di dalam kategori asmara akan dirasakan oleh seorang Capricorn di bulan Mei tahun 2021 yang dimana sini akan tercipta kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara apabila seorang Capricorn lebih terbuka suka berbagi cerita kepada pasangan yang dimana pasangan disimbolkan dengan Queen of Pentacles dan untuk angka keberuntungan seorang Capricorn di bulan Mei tahun 2021 itu berada di angka 5, 52, 28, 89, dan 99